Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Di kabar pertama kita awali dengan postingan terbaru dari Papa Di laman akun Instagram pribadi miliknya baru saja mengunggah foto keren banget para sahabat Yang memakai jaket produk dari MRB Clothing Light Semakin menambah tentunya aura-aura yang sangat luar biasa Mudah-mudahan sukses untuk Papa Bilar dan mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran. Amin. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh Papa B. Ada yang tahu kepanjangan dari MRB? Komen di bawah karena ada hadiah 1 juta buat 5 orang pemenang. Tapi syaratnya harus follow dulu ya akun MRB Clothing Line. Biar adminnya semangat posting kalau followersnya banyak katanya ke persahabat. Ada yang tahu nggak nih kepanjangan dari MRB? kita lihat persahabatnya begitu banyak komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Aris Kai, Bang Aris Kai mengatakan di kalimat komentar mirip aktor Hong Kong Bang katanya tuh wow ada juga dari Kak Zenzi Renzi Lazuardi ikut menanggapi, hmm Renzi bukan tuh. <laughs> Masya Allah Bangga persahabatnya begitu banyak support, begitu banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik. Mudah-mudahan semakin banyak lagi doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti, Rizky, Bilar, dan Baby L. Kemudian kita lihat juga persahabat selanjutnya. Papa Bilar juga persahabatnya masih melanjutkan kalimat yang ditulis di unggahan pribadinya. Di situ Papa B. mengatakan, Min, sambil ngetek akun MRB Clothing Line tolong pantau komen ya, nanti yang beruntung dm minta noreknya jangan ketiduran lumin katanya itu wow, Masya Allah banget bersahabat oh bener-bener dipantau ya komentar yang benar bakal ditransfer langsung bersahabat oh ya, karena hadiahnya tentunya bakal ada satu juta rupiah buat 5 orang pemenang, ini luar biasa mudah-mudahan sukses untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat selanjutnya, ada postingan dari MRB Clothing Line dua jam yang lalu persahabat ya. Ada DM yang masuk, ini pertanyaan, Min katanya Selasa, gimana sih? Udah habis aja katanya. Tuh, kita lihat jawaban dari admin MRB, itu baru upload aja ya, belum jualan Selasa atau Rabu nanti jualannya. Tuh persahabat. Jadi untuk jualannya itu hari Selasa atau hari Rabu nanti. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan kebahagiaan yang belum kebahagiaan untuk warga agar cep ya Buat beli produk MRP Clothing Line Kemudian juga bersama selanjutnya, di sini ada cidukan Bunda Lesti Kejora Masya Allah banget, ketika melihat Bunda Lesti memang selalu adem Selalu happy bawaannya, Masya Allah, apalagi dikelilingi oleh orang-orang baik Mudah-mudahan lancar terus untuk proyeknya Bunda Lesti Bismillah persahabat ya, selalu lancar untuk idola kita Kemudian juga persahabat selanjutnya Ada postingan dari akun Medis Warung di sini memposting foto bareng Bunda Lesti ke Jura. ini Saat Bunda Lesti mau otw balik ke Jakarta Mampir ke rumah makan Medis Warung persahabat ya Masya Allah Kita juga self dengan kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Suatu kehormatan buat kami dengan kehadiran penyanyi, Lesti Kejora. Terima kasih telah mampir dan memberikan senyum di wajah semua orang. Sampai jumpa lagi di med seminyak tempat makan legendaris dan ikonik di Pulau Bali. Wah, Masya Allah. Terima kasih untuk muda Lesti yang selalu menebar senyuman, yang selalu memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Kemudian juga bersahabat selanjutnya, ada judukan Papa Bilar, ini juga momen saat di Bali, makin keren, makin kece, makin ganteng, pokoknya the best lah untuk Leslar, kita makin bangga. Semoga Leslar Entertainment bangkit kembali dengan semangat dan wajah yang baru, Bismillah, kejutan akan selalu diberikan dari Leslar Entertainment untuk kita semuanya, doakan saja yang terbaik buat idola kita.